Oke okay guys kali ini kita akan hunting Huntingnya hunting mancing Mancing ke sungai Sebelumnya kita persiapkan dulu alat-alatnya Sebelum memancing kita persiapkan alat-alatnya terlebih dahulu yuk Kebetulan pancingannya lagi dibetulin dulu Edisi kali ini kita mancingnya khusus ikan kecil kita cari mancingnya mancing ikan benter. Kalau di saya ikan benter ya, kalau di kalian pasti namanya ikan apa? Wonder ya. Umpannya enggak terlalu rumit, eh enggak terlalu apa itu? Enggak terlalu rumit. Cuma pakai apa ini namanya? Klik ya, makanan klik dari warung yang 500-an sama sosis. Oke okay, guys, kita siap-siap berangkat. Kita ambil dulu pada ikannya nah pakai mir aja semoga dapat ikannya yang banyak ya oke okay. ayo guys ikuti ya keseruannya kali ini uh, kita mau mancing ke sungai ke sungai sungai uh mantep yuk cuang kukuruyukan yuk kita ke kebun mancing mancing mancing jalannya uh lumayan ekstrim guys oh. lumayan wuih jalannya ayo ikuti ya keseruannya. kegiatan nih bocil bocil oh. guys jalannya jalannya wuih ekstrim udah lama nih gak kesini soalnya baru kali ini lagi ada kesempatan apa itu ada luang waktu untuk hunting tapi hentinya bukan ke tempat-tempat wisata ya. Kita mah nantinya cuma ke tempat-tempat sungai saja. Mancing, nggak dapat ikan aja. Pokoknya flashback banget nih, guys. Dulu ke sini itu udah lama sekitaran. Tiga tahun lah belum kesini lagi lihat. Soalnya rumput di sini juga udah pada... Tinggi aksesnya juga sudah beda jalannya. woi tunggu! woi aduh oh, Tinggal bocil, oh, Biasa nih bocil, selebel pada oh, pada lompat. selalu kamera selalu aman. Loh. Oke, okay. alhamdulillah. Nyampe sungai. Semoga dapat ikannya ya. Semoga dapat ikan yang banyak. Wah. Udah sampai. Oh, mantap. Kalau di saya mah ini teh namanya walungan, guys. Istilah daerah Sundama walungan. Oh iya, sungai kata ya. Yo, kita coba dulu itu di sini banyak ikannya tapi kan sekarang udah banyak perubahan di aliran sungai paling depannya sudah banyak eh, apa itu kalau kita langsung ke depan terus lurus itu wah memang yang jauh guys airnya udah pada apa itu agak tercemar soalnya di depan sana kalau ke sana terus sudah banyak kandang ayam. Kandang ayam masyarakat. Sepertinya peternak ayam deh gitu. Mau nah, coba dulu ah spech di sini. Pasti ada nih. Semoga dapat. Ikan ikan apa nih yang didapat? Enak nih airnya. Pengen cebur-cebur tapi lah. Gimana nggak mau basah-basah tutut mantap nih ikan target apa ini ikan namanya uh, uh, Celer, celere ikan wonder Oh dapet woi dapet satu dulu eh mantap lanjut lagi ayo celam celam celam celam nih yang kedua di sini ikan benternak banyak guys masih banyak Oh, atau oh, lah pokoknya nama ikan wonder kalau dulu mah di sini ikan mujair, ikan kancra, lele, gurame banyak, tapi kan sekarang udah banyak yang mencari yang yang mancing. Tapi kebanyakan orang-orang di sini pakainya pakai portas kan kasihan jadi cepet habis ikannya. Tapi sekarang udah lama ke kesini, masih ada. Lah, yang keempat, yang kemat, eh yang keempat aja. <laughs> anjay Balelo ini yang keempat guys anclum lagi uh tuh lihat nih dapat lagi gak? kira-kira soalnya uh cepet cepet nyantoknya kawan hai strike lagi kecil-kecil tapi uh banyak mantap bu pokoknya oke okay banget ini mau pindah space, tapi dicoba ansur ansur terus. Wah, dapat lagi Lanjut, wah, habis, eh kupannya habis. Belum kita di sini dulu, soalnya ini stresnya masih bagus, masih ada ikannya banyak, tapi belum dapat ikan yang gede. Oh, soalnya uh, mata pancingnya cuma khusus ikan kecil-kecilan lanjut, uh belum, wah, wow. ambillah, dapat lagi, dapat lagi, ya oke, okay. pindah, speed aja, nanti kesini lagi, kita pindah ke tempat yang lebih enak gitu, tuh, jalannya licin, oke oh, turun-turun aja, turun, yuk turun-turun. Pindah space yang bisa duduk guys. Uh susah, ui sini aja. Ke... Nah di sini cocok. Adaau. Nanti uh, ke sebelah sana dicoba. Wah ternyata di sini banyak, mantap. Wih, strike lagi. Cuy, dapat ikan, ikannya berbeda, berbeda dari yang awal dapat nih. Coba lihat, liatin, liatin ini ikan apa? Wah, mana gak keliatin? Gak keliat, gak keliat. Mana lihat? Oh, ini, ini ikan jeler. Bagus nih buat akuarium. Ini bagus banyak dijual. Bisa gak, Bisa gak, Bisa gak Itu di alanya? Waduh. Wah, wah, lah. Kalau sore hari dan malam hari hujan, sungai ini biasa airnya penuh sampai. Wih, mantep lagi. Uh, tuh lumayan, guys, ada besar-besar. Pokoknya kalau waktu sore atau malam hari hujan, di sini ada bahaya soalnya air debitnya. Bisa tinggi Nih, contohnya ini Sampah-sampah Sampah-sampah ranting pohon Bisa sampai begini nih Wah, pokoknya Kalau hujan mah bahaya Tidak boleh untuk memancing Wah, anjir Terus, naik ini mah Babat habis ikannya Tapi yang bisa dapat ikan gede Nah, lihat guys, ikannya Lumayan kan udah dapat agak banyak. Masih adem banget Astri. nggak ada rumah di sini jauh dari rumah. Kelihatan kan? Seger ya. Oh, si bocil nih. Bocil, bocil, bocil. Kebetulan mancing kesini Airnya ada, siapa? Wih, mantap, oi, dapat naon oi. Wah, wah, oh, apa ini? Wah, ikan kongo, bisa gak? Itunya bisa gak? Wah, Jai, ngagrag, jatuh lagi, guys. Aduh, bukan rezeki. Mm -mm, kebetulan airnya kecil, nggak terlalu besar. Uh, pindah space juga, kalau mau pindah yuk. Pindah space lagi nanti, kalau pulang ke sini lagi, anjay. Dapat lagi, mau pindah space tapi dapat laga apa-apa, lumayan. Ah. Yuk pindah space, pindah space. Pindah, coba, Bawa aja yuk. Awas, awas, jatuh, awas, awas. Batunya licin, awas, awas. Ikan cana. <guruh> Oh, oke. Okay. Uh, itu pancing-pancing pancing ikan cana anjay. Mau oh, dapat, guys. Ih, bocil rame nih? Katanya ada ikan. Cana, cana, cana. Kalau di sini mah namanya ikan bogo, tapi kalau di kalian mah namanya ikan cana, ikan gabus. Ikan, apa itu namanya? Ikan tomang. Bukan sintoma, tapi ikan tomang, guys. Kalau di sini mah ikan cana, eh ikan bogo. Anjir mantap. Wah, keren. Awas, awas, jatuh, awas jatuh. Ke, ke, pinggir, kepinggirin kak, pinggirin, ke, ah, ke pinggirin, Ke pinggirin, mantap. Ternyata uh, mata mata pancing kecil bisa dapat yang gede juga. Oh uh, mantap, keren guys. Ini ikan nilam. Kalau di sini, mana namanya ikan nilam nih. Anjay, ternyata di sini banyak ikan yang beginian. Udah lama sih gak mancing ke sini. Mantap, mantap. Semoga dapat banyak ikan begininya. Buat digoreng. Uh, dipasak. Uh, mantap. Apa itu uh, bentar-bentar ikan Wonderman oh. Wonderman undermin, Wonder Man. Wonder, Man. Wonder, Man. Oh, yeah. Wonder. Cilik, cilik, cilik, tapi banyak cilik lagi. Eh, kenaikannya udah, udah bisa gak? Uh, cilik guys, cilik ngerjain strike lagi. Uh, mantap nih, bocil-bocilnya udah pada kayak subuh mancingnya. Eh, aja bocil pada cari ikan dong ya, mantap, eh. Pelan -pelan, kanan. Aduh, sekian kalinya. Ayo, dalam, oi. kecebur kecebur. Cukup, cukup, cukup, cukup, cukup, cukup, cukup, cukup, cukup, cukup, Awas, awas jatuh Awas cukup, cukup, cukup, cukup, cukup, jatuh kayak yang dulu Asoi cukup, boy, boy aduh cukup, cukup, cukup, cukup, cukup, sini cukup, cukup, cukup, cukup, cukup, cukup, cukup, cukup, cukup, cukup, cukup, cukup, sampai dapat lagi species baru udah strike lagi uh oh yuk ancol airnya segar segar segar Mantul. mantap betul kawan Luis brother mancim uh. Anjay ternyata guys kedatangan uh, orang adul orang oh itu ada, ada adul adul oh uh, adul adul adul uh nggak mau tuh adul is back Duh, ada lagi adul <tuk> oke okay, yuk ah pindah spech pindah spech spech baru spech baru ikannya baru baru Uish. wah era era wow <tuk> <laughs> Menangcan, Oh halus but butut milik anjir nih lihat ada sesuatu ada yang lihat gak ada sesuatu yang aneh di sini tuh di nih nah, ini sarang-sarang boleh sarang-sarang tawon ada sarang-sarang tawon guys nemu ikan guys Jan, Jan, ikannya mana, Jan? Ikannya mana, Jan? Oh, nggak ada. Ikan, Jan, ikan, ikan. Oh, ini nih, tadi yang... Tidak. Yes. Dapat lagi, oi! Oh, lupa, oi, gak dibawa embernya. Sini, sini, sini. Yuk, yuk. dapat, dapat! jatuh, jatuh, jatuh, Oas Ulah, ulah! Gak boleh, gak Ais boleh! Karena Youtube YouTuber mana-mana, mana? Oh, yuk! lagi cuk, Sip lagi cuh, sih, sebuah kemana lagi? lo, kemana? atas hujang, sebuah si bocil woi, tong nyolong, woi, woi, eh, eh, eh, pasti tanggiruloh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, Ayo, wah, bajing ternyata oh. Uh. Anjing, Kosong, kosong. Wah, suka nyolong ya? Iya mah. Karet ngajin. Kan? Lain. Baru nyaiang. Oh, gawe iya baru dat gara-gara. Bajing nama, eh, uh, kita nama karek Si aduh gitu namanya. Kebiasaan, goreng nate, guys. Adat-adatan teh, guys. Niat nyolong manggu, tapi menangna kalahkan dia. Alus kelakuannya nyolong manggu, anjay. Terus, weh, strike, strike terus nah, uhuh. Mantap, Anjir, Anjay, sebocil kemana? woi ada loh. Cek, cek kagak dari dulu aduh aduh aduh, aduh, aduh. cir kamu cir aduh astagfirullah semua Ay, kamu kalah, no, chil. aduh, aduh chil, ya. Oh, Boleh mati basah basa Kayaknya mancingnya sudah sudah aja, guys. Upa umpannya udah gak ada, udah habis. Oke, pulang. Segini juga alhamdulillah uh, lumayan. Pulang-pulang guys, pulang. Pulang. Please. Kabur, kabur, kabur. Ajir, dikejar Tawon Wah, ajik, Ajir, bisa, ayo, ayo, ayo, ayo, Tawon di bawah Tawon Ajir. Ajir, dikejar Tawon dikejar guys Udah. selamat selamat ya, sebuah chill. mau niat nyolong oh ada pohon manggu ulah oh, ulah ulah ula. jangan jangan jangan jangan nah pulang pulang pulang pulang aja asaladi di pake aja hujan hujan hujan asal pulang aja dian asal asal dia tercengang bawa terlambat asal lagi <tik> asal jalan ya Allah ini jadi ya, oh si adul lagi gitu namanya, Caleburas si adul, kebuatan si adul, Caleburas, sudah, sudah, ah, syukurlah, si adul, Caleburas, mau pulang guys ke rumah. Ayo Aduh Tata kulah batur giro Ayo Ayo Ayo Ayo ema. Wah Mau tau dimarahin nih Ada-ada Mancing aja Mancing-mancing nyebur Tata Basingan Aduh lalu kenakan mubu jadi aur hahaha hahaha itu hahaha air di barutak nih gini tanggung tanggung <laughs> ajar ya kena kamera aja <laughs> Hunting mancing Tapi jadinya gini Aduh dasar Bocah mah ini nih <laughs> Yuk pulang pulang pulang Bawa bawa itu tak Seport ini dulu tak Anjir Enak-enak dan nyemplung, dan nyemplung, dan nyemplung, nyemplung, nyemplung, Lu aja, hunting mancingnya. Mudahan gini aja, ketingin teh, please. Tuh, oh, dimarahin tuh. Makasih guys, jangan lupa nonton, jangan lupa nonton. Hunting kali ini, mungkin sekian. Uh, lanjut nanti video selanjutnya keseruannya tiap hari ya. Yuh, jangan lupa like. Wis mantap. Oke okay, jangan lupa like, komen, and share ya. Terima kasih wadidaw sampai jumpa ketemu di video selanjutnya. Wih. Bye. Wis mantap, Mal. Mau. Dadah, Mal. mau mau, mau. mau. Wih, dadah, dadah. Wih.